Yang di apotek oh, apotek Oh. ini oh. tentang apa sih? ngomong ngomong ngomong benar cuy Oh. Ini tentang apa sih? Okay. Yang di apotek. Umum. Kenapa apotek kayak ngomong Yang ngomong pelanggan. apalagi ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong ngomong bakso siapa Pak Romo siapa Ini ayam. Udah jangan diem kan. Mah. Mah, aku ulang. Ini, ini curhat atau apa ya? Ulang. <laughs> Kagak. Mah, itu ini apa? Apa? Kok jawab ngasal? Iya betul coy, aku juga jawab ngasal. Kan, aku, aku jawab ngasal bener. Nah, ini kata ini? Oh, ini kata ini oh. bunganya, Udah sekali ini udah Gampang bunganya, ini bunganya, ini bunganya, ini bunganya, ini bunganya, ini bunganya, balik bunganya, ini bunganya, apa bunganya, ini bunganya, ini bunganya, ini bunganya, ini bunganya, ini Gampang nah, ya. Gampang gitu Aduh oh, Gampang, gampang apa? sekali Apa sih? Tentang apa, tentang apa? Tentang makan Makanan Oh! Ya, <laughs> <Bener> kan? <laughs> oh, <gulia> oh, ya. Dibakar, tuk. dibakar tuk. Dibakar Oh! lewat tuh lewat ya bener nah, udah bener wonces... wos... karakternya gundul loh bener gundul semua dan kelamaan apa itu? Kenapa selanjutnya. yang bagus. yang ini Udin Udin apa ini oh apa Din oh ini apa itu ejek? B apa sih? apa sih? di di mobil. Oh? Oh? Apa sih? Oh? oh. oh. <kamalah> di, oh. <tid> <impan> oh, di. -bal, le, bal bal bau, bau, bau. Ay, steer, Stir stir Stir stir iya agak belas lupa lupa lupa lupa Ananda lupa lupa oke saya kedua saudara-saudara aduh aduh apa ini mau aku dibawanya bapak ananda ini piring meh oke oh ini eh bukan oh ini apa yang ada rendangnya apa yuk besar oh. rendang. Apa sih yang ada di oh. iya. eh, eh. Pelu. oh. Rendang. Jangan. Renda. <tuk> <Tiang>. <o. tuk> rendang dong. Rendang sayurnya ada sambelnya. Like ada. Ada sayur, ada Ada lalapan. Ah, ada, ada, ada ayam go nasi ada ayam ayam, ada, kayak, A ada <Gos> masih masih masih ayam ada <imu> ah. ayam ini ah ini gampang banget tahu lah, lah. E ini oh tahu aku oh oh ini Mm. EJET Oke okay. oh, sih itu? Oh.. Uh, okay. it kesukaan nah, anak kecil Itu, anak orang Oh.. Udin jawab din Mudah ini Pennywise, putih Waduh Biasa ini din Topinya keluar kelinci Olah, yang sim itu untuk yang simsalabim simsalabim raya, sim salabim, sim salabim, kok banget. Tadi penuhnya semisal aku Misal lapan <laughs> dong <gaduh> Bukan <laughs> orang. Misal <He tut> <seru>, lapan <tut> saya belok Kalah bener-bener hah? Haa ah, Kecil Haa ah, Penyak banget Caceng caceng caceng caceng di laut Haa ah, Eh bukan itu apa Waxel di laut Itu Yang bisa dimakan pasir. Perang pasir. pasir Oh la la la la Oh la Basuhnya warna krem. Hah? Oh. Ah! Kok panjang banget. Kok makan. Iya. Ye! Tak ada yang bisa lihat dia musuh lihat warna ini. Nah, ah. Iya, panjang hijau. Hijau, hijau warnanya. Aduh. Aduh di air aku lagi yang mau menunggu saudara saudara keren